Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berkah Islam yang dimuliakan Allah Kali ini saya akan sampaikan beberapa hadis Rasulullah SAW Tentang menuntut ilmu Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi Rasulullah, utlubul ilma ahdi ilal ahdi. Berkata Rasulullah carilah ilmu sejak bayi hingga ke kubur Maka makna dari hadis ini adalah tidak ada batasan dalam menuntut ilmu. Kemudian hadis yang kedua tentang penting yang menuntut ilmu. Man a'radat dunia fa'alayhi bil'ilmi. Barang siapa yang menginginkan perkara-perkara di dunia, maka wajiblah ia menempuhnya dengan jalan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat dan wajib pula baginya menempuh dengan jalan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya yaitu dunia dan akhirat maka wajib pula baginya menempuh kedua-duanya yaitu mendapatkan dunia dan akhirat dengan jalan ilmu dan ada juga hadis yang diriwayatkan oleh imam tirmizi mengenai wajibnya menuntut ilmu manu fi tolabul ilmi fahuwa fi sabilillah. Hatta <tuk tangan> yarji. Bagi siapa-siapa saja yang menempuh perjalanan mencari ilmu, maka sesungguhnya ia berjalan di jalan Allah sampai ia kembali. Netolabul ilmi faridatun ala muslimin. Menuntut ilmu itu diwajibkan Bagi setiap orang-orang Islam Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al baihaqi Ibnu Abdibbar Dan Ibnu Adi Dari Anas bin Malik Man <meng> salaka Uriqan yal tamisu Fihi ilma Sahalalahu Uriqan ilal jannah Barang siapa yang menepuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk ke surga. Hadis Riwayat Muslim Mujahadatul Ulama Ibadah Duduk bersama para ulama adalah merupakan suatu ibadah. Hadis Riwayat al dailami maror Far berkata Rasulullah apabila kamu melewati taman-taman surga maka minumlah hingga puas kemudian para sahabat bertanya Ya Rasulullah apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu olah majalisul ilmi Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Taman-taman Surga itu ialah majelis-majelis taklim atau majelis ilmu." Hadis yang direwayatkan oleh Imam Tabrani. Inna min ijlalillah lil al ilmi wal ulama wa ikhrama hamalat qur'ani wa ahlihi. Wa ikaromas sultanil Termasuk mengagungkan Allah Ialah juga jalan memuliakan ilmu Juga menghormati para ulama Menghormati orang tua yang muslim Dan para pengemban Al-Quran dan ahlinya Serta penguasa yang adil Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud at Tusi Man Jika Allah menghendaki suatu kebaikan maka niscaya akan difahamkan tentang urusan agamanya Man salak tariqa salaka tariqan nubu fihi Man salakallahu bihi min turuqil jannah Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan tunjukkan baginya salah satu jalan dari jalan-jalan menuju ke surga. Wa innal malaikata latadu'u ajni hataha ilmi sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk keridoan terhadap penuntut ilmu. Wa innal samawati walhi Sesungguhnya bahwa semua yang ada di langit dan di bumi meminta ampun untuk seseorang yang berilmu sampai ikan yang ada di air pun sesungguhnya keutamaan orang-orang yang berilmu jika dibandingkan dengan para ahli ibadah diibaratkan sebagaimana keutamaan bulan purnama terhadap semua bintang dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi alami war rasul war Sesungguhnya mereka tidaklah mewariskan binar maupun dirham, dan hanya mewariskan ilmu. Aman ahazahu ahazah bi wa firin. Barangsiapa yang mengambil bagian ilmu, maka sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang paling berharga. An Abdullah Mas'ud. Rodiillahu anhu. Allāh. Nabi Allah nabiy alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi Muhammad pernah bersabda La hasad ila nisatayin rajulun atahullahu ma lam fasul tu ala khalqatihi fil wa rajulun atahullahu Janganlah engkau ingin seperti menjadi orang lain, kecuali seperti kedua orang ini. Pertama, orang yang diberi Allah kekayaan dengan berlimpah, dan ia membelanjakannya secara benar. Yang satu lagi adalah orang yang diberi Allah al-hikmah atau ilmu hikmah, dan ia berperilaku seperti dengannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Iza mata linsanum qata'a Anhu amaluhu illa min salafatih Illa min sadaqatin jariyah Awa ilmi yuntafa'ubih Awa ladin salihin yadu'lah Apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya, kecuali tiga amalan. Yaitu yang pertama, sodakoh jariyah yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat muslim Khairukum man ta'allam al-Qur'ana Orang-orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Inna min azabai qiyamati bi'ilmih. Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat ialah, Seseorang alim yang Allah menjadikan ilmunya tidak bermanfaat Hadis Riwayat al baihaqi Tanasahu fil ilmi wala yakhtum ba'dukum ba'du Wa inna khiyanatin fil ilmi asaddu min khiyanatin fil mal saling berlaku jujurlah dalam ilmu dan jangan saling merahasiakannya sesungguhnya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya daripada berkhianat dalam harta oleh Abu Nu'ai nah sahabat berkah Islam yang dimuliakan oleh Allah itulah tadi penjelasan hadis-hadis mengenai wajibnya kita menuntut ilmu sebagai umat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar adalah wajib menuntut ilmu adalah wajib tapi kepintaran tidaklah wajib kepintaran dan kecerdasan adalah hidayah atau hadiah dari Allah hidayah hanya diberikan bagi orang-orang yang dikehendakinya saja Ya Allah, sesungguhnya aku meminta ilmu yang bermanfaat, Rizki yang baik dan amalan yang diterima. Ani ya